Kakak dapat seekor pinguin nih teman-teman, kakak dapatnya dia terdampar di sini, sepertinya dia kelelahan teman-teman, wadidaw, dia kelelahan tuh, lihat tuh teman-teman, matanya merah, Kesen sekali, kakak masukin ke wadah saja ya teman-teman, lihat nih, dia terbaring teman-teman, Kesen sekali pinguin ini teman-teman, wadidaw. Wah. Temani Kakak berburu lagi ya, teman-teman. Wow, apaan tuh, teman-teman? Kakak dapat seekor gurita, teman-teman. Lihat nih gurita Kakak cantik kan? Kakak masukin lagi nih ke wadah, teman-teman. Cari lagi ya, teman-teman. Semoga saja hari ini kita dapat banyak, teman-teman. Mainannya. Mana lagi ya, teman-teman? Wah, Kakak dapat lagi nih teman-teman. Kakak dapat dua ikan hias nih, ikan hias biru. Dan yang ini ikan hias hijau. Dapat ikan lagi warna hijau teman-teman. Wah, lihat tuh matanya melotot teman-teman. Wah, Kakak dapat seekor gurita lagi teman-teman. Lihat tuh teman-teman, gurita Kakak sudah ada dua nih teman-teman. Wadidaw. Seru sekali kayaknya berburu mainan hari ini teman-teman. Mana lagi ya teman-teman. Wah apaan tuh teman-teman. Kayaknya kakak dapat seekor penyu nih teman-teman. Wah kasihan sekali dia terdampar teman-teman. Masukin ke wadah lagi ya teman-teman. Wah mana lagi ya mainannya teman-teman. Kakak harus semangat nih teman-teman cari mainan. Soalnya kakak mau bawa pulang teman-teman. Mana lagi ya teman-teman Wah apaan tuh dibuat teman-teman Sepertinya dia tertimpa Pepohonan teman-teman Wah kita mendekat ya teman-teman Kita mau lihat Wah ternyata si bintang laut merah teman-teman Dan juga si pari hitam teman-teman Lihat nih teman-teman Lihat nih wadah kakak teman-teman Banyak mainannya kan oke teman teman berburu lagi bersama kakak teman teman di channel toys of mainan teman teman jangan lupa di subscribe ya teman teman berkakak lebih senang lebih semangat lagi buat videonya teman teman wah kakak dapat lagi tuh teman teman lihat tuh kakak dapat ikan hias lagi kakak dapat ikan hias oreng dan juga si biru nih teman teman matanya lihat tuh warna orange. Sepertinya dia kehausan teman-teman. kasihan sekali mainan-mainan ini. Dia terdampar sangat jauh teman-teman. Wah. Sepertinya hari ini seru sekali ya teman-teman. Berburu dengan kakak. Mana lagi ya teman-teman. Wah siapa tuh teman-teman di bawah. Wadidaw. Kakak dapat lagi nih teman-teman. Kakak dapat ikan hias warna kuning. Ikan pausnya juga warna kuning teman-teman. Lucu sekali pausnya. Dan ikan hias lagi teman-teman. Warna kuning dan juga merah nih teman-teman. Lihat nih wadah kakak sudah penuh teman-teman. Oke teman-teman sampai berjumpa di video kakak selanjutnya. Bye-bye.